Terus apa lagi ya, gue kadang suka mimpi juga kayak di rumah, ngayal-ngayal kan Aduh, waktu itu gue bisa masuk IPA tuh, gue gua kan IPS kan Terus jurusan juga ya berkaitan sama IPS waktu kuliah, Alhamdulillah kuliah Nah habis itu gue mikir, waduh gue sebenarnya bisa IPA nih, gue harusnya bisa nih waktu itu lebih niatin lagi apa segala macam Itu sih yang kayak nyesel gitu, kenapa gak bisa, emang kalau udah waktu tuh Paling jauh tuh emang masa lalu, Cuy. paling banyak Banyak kayak kita ngajarin ke anak-anak yang sekarang tuh masa muda lu itu bener-bener emas itu di sekolah gitu ya. Itu yang kita dengar dulu itu kayak apa sih? Apa sih itu maksudnya apa yang buru-buru Iya, iya, iya, iya, iya, iya. Gue nama abang-abang lu kayak gitu. dulu, kayak buru-buru, lurus, bulu-bulu lurus. Gak yeah. omongan itu kayak angin gitu dulu pasti kita denger. Setuju setuju. Bener. Padahal itu bener banget, fakta banget. Setuju. Kayak, aduh bangun pagi ke sekolah buat aduh. apa sih? Kenapa nggak siangan dikit sekolah gitu kan? Pengen buru-buru lulus. Ternyata pas sudah jadi dewasa, anjis jadi takut. Gimana tuh? Gini nih, yang gue lihat pandangan dari mata gue nih si Bang Mirman ini positif banget, positif gitu positif banget. Tapi namanya manusia tuh nggak bakal ada selalu positifnya. Hal negatifnya sekecil apapun tuh pasti ada. Waduh, waduh, waduh. Nah yang gue pengen pertanyaan apa hal yang paling negatif yang pernah lu lakuin selain badan pernah. Ini jujur ya, ini gue nih ya gue benar-benar nggak tahu senegatif apa gue juga dulu, karena gue ngerasa gue tawuran nggak pernah, gue nggak pernah berantem deh, gue gak pernah nonjokoran terus nyari masalah apalagi gitu kan, guru misalnya telat apa segala macem, hukuman potong panjang rambut misalnya terima-terima aja, paling jelek apa ya? Contoh deh misalnya lu deh, apa deh negatifnya dulu biar gue jadi bisa tahu. Berarti contoh kecilnya lu kalau sekarang tuh bocah-bocah wibu yang gitu, nah. kayak kacamata terus sekolah ya sekolah aja udah. Nah tapi gue nggak kayak gitu juga pas di sekolah, gue yakin pas di sekolah, soalnya dulu ya waktu gue sekolah, gue main alat musik juga gitu. Kan. main bola juga dari SD SMP SMA tuh main bola terus. Gue yakin walaupun walaupun gue kayak kelihatan geek atau nerd gitu, hmm. gue ngerasa gue keren sih. Sorry, gak, maksudnya, <tuh> maksudnya gue gak se gitu banget, nggak kayak wibu banget gitu loh. Jadi gue agak bingung nih kalau ditanya negatif gue apa dulu. Coba misalnya lu pada kasih gue contoh negatif lu pada biar gue tahu. Kalau tawuran sih gue kayaknya kurang juga sih. Walaupun Barang. pernah ikut satu kali dua kali, kayaknya gue anggap di dunia gue tuh nggak ada tawuran waktu sekolah. Sama apa ya? sama. <tuh> padahal sekolah gua juga termasuk yang sebenarnya ada chance bisa ada tawuran cuman waktu gua sekolah sekolah, ngga, nggak ada sama sekali dulu pernah tuh gua SMA kan di Alhazhar, nih gua sebutin aja Al Azhar, Al -Azhar ga pernah tawuran, cuman... <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> cuman mungkin ada partai kecil gua ga tau dah apa dulu, perindo apa? <tuk> partai <laughs> bukan? Coba dulu pernah waktu itu, anak kelas tiga lagi bikin acara kayak kompetisi sekolah yang bola lah, apalah band hmm. lah gitu, gitu kan? Namanya pusing kredibel. Nah, terus uh, diundang lah, uh, SMA enam tujuh ya, lu tahu kan itu yeah. kayak gitu gitu. Nah. Historinya kayak gimana? nah waktu itu adalah berantem kalau nggak salah PL kalau nggak salah penghulu luhur itu nggak suka tua mana kelas tiga kita waktu zaman dulu, tapi mau didatengin mau dihajar, cuman nggak datang-datang juga atau datang ya gue lupa deh, cuman itu doang pengalaman menghampir menuju tawuran, udah, itu doang. Sisanya gue yang melihat gua... pakai mata Paulo sendiri gitu di situ ya, sisanya mm -mm. nggak pernah ikut gitu. Sisanya nggak pernah ikut, kalaupun ada gue nggak lihat. <laughs> kalau bar nya sekolah gue tuh, gue kan sekolah di STM, jadi di STM tuh sebenarnya boleh ngerokok, mm. boleh pulang kayak kuliah gitu, kayak lu datang ya, nggak apa-apa gitu. Lu sekolah apa, Dibebasin itu sekolah gue. Nah, setiap jam istirahat kita boleh pulang. Yang penting tuh di guru kita, kita alfa, Udah gitu aja, gak ada omelan segala macem. Oh, titip absen gitu. Iya, ya kayak kuliah aja. STM tuh, terus cowok semua dan boleh ngerokok. Cuman kejadian gua waktu gua sekolah tuh gak ada HP kayak sekarang. Jadi kalau kita ngerokok tuh kayak gimana ya? <tuh> hmm. Hal yang biasa mungkin kalau sekarang gua ngerokok di kelas kayak ih, bocah bandel nih. Yeah. lo kalau denger di 2000 sekian ngerokok di kelas tuh wajar kalau sekarang gak wajar banget karena ada HP. Iya, iya, iya, benar-benar Lu, Lu? Gue apa ya? Ini kenapa mata gue gelap sebelah ya? <laughs> Lu apa? Lu sekarang sebelahnya lagi Roll. <laughs> Apa kejadian negatif yang pernah lu lakukan atau lu temuin waktu lu kuliah? Maksimal kuliah? SMA. Gua kuliah Oh iya ya SMA, SMA Ah, Mungkin lu pernah, apa namanya, nemuin anak lagi cipukan misalnya di belakang sekolah Ga ada, SD, SD gue dibully SMP, SMP baik-baik aja sih Ah, masa sih? Malah gue famous tuh di SMP tuh. Masa-masa yeah. prime gua banget, Jing. Iya, yeah, apa yang bisa lu <laughs> bilang? Apa yang terjadi di sana sampai lu bisa bilang famous? Uh, jadi gua ada tugas IPA kan, disuruh bikin video tutorial ini, bikin bikin ketan hitam. Oke, okay, gua nggak pernah tuh, terus tuh. Nah, video gue tuh lumayan bagus dan lucu gitu. Hmm. Karena gua udah mulai mulai suka ngedit kan waktu hmm. itu. Awal yeah. Irul ngedit di yeah. situ. Terus kayak video gue itu karena bagus jadi dicontoin di setiap kelas disuruh tugas itu Lidin. video gue disuruh ini. video kayak ini ya kakak kerasamu, ini si Iro, gitu -gitu, oh, bagus, gitu. kelas kamu nih si Irul gitu-gitu. Waduh. Itu waktu kelas 8 tuh. Kelas 8 tuh kelas 2 SMP. Pas pas kelas 3. Waktu itu 2018 ada nge dilan kan. Hmm. Jadi waktu mau akhir tahun, mau perpisahan gitu Disuruh bikin eh, apa? Pentas seni gitu, enggak oh, pentas seni. seni buat drama draman gitu. Hmm. Gue ditunjuk buat. Uh, kayak bikin dialognya, mau, mau apa, gitu-gitu oh, gue -gitu. uh. bikin waktu itu parodinya Dilan hmm. gue beli jaketnya segala macam. gue disuruh jadi Dilan dong wow, siapa yang suruh? kan lu yang nentuin oh iya juga <laughs> iya ya, biar lucunya Dylan. itu soalnya oke okay, oke okay, terus terus terus karena dari situ, gue kan waktu itu dekat sama Putriku juga kan oh gitu uh. deketnya segimana boleh tau gak? Segini kalau <sebab gur> kalau ngobrol, eh, buat lu udah begini belum <tipas> belum. <gur> nah, tapi karena itu gue buat komedi, jadi gue nggak tunjuk putriku buat sebagai miliannya. Padahal upayaan Iya, jadi nggak komedi malah gue bikin nanti malah romantis. Nanti ada adegan ininya apa si ini, ini apa? Aduh. jadi gue tunjuk yang lain yang Kurala. ya. Ya, kurang awal, <tay> Parah, parah, parah parah. Iya iya. Padahal gue gini doang. Pak bawa Iya, terus jadi ya dia aja gitu. Jadi ya enggak jadi biar komedi aja hmm, gitu. Hasilnya gimana? Orang-orang di -orang pas, bagus. pas ya. ya itu sih lucu ya, bagus gitu. Ketawa-ketawa semuanya ketawa, jokes-nya dapat banget gitu. Lucu. Lucu ngakak brutal hal -hal. <tay> <tay> Banyak lucu kayak gimana tuh? jadi gitu. Jadi lucu banget. Jadi ada misalkan, kelucuannya satu scene. Sidilan si Dilan waktu itu di filmnya ya, di filmnya pas mau mereka mau jadian dia nyuruh mila buat bawa matrai buat ditanda tangani kalau mereka udah jadian nah kalau gue pas mau jadian gue suruh si mila ini bawa sisir padahal rambut gue botak oke <laughs> oke okay, okay, ya. jadi uh, itu lucu itu sisirnya lucu banget orang oh. ketawa waktu oh, itu tahu, ya. iya emang okay. jokes anak SMP tuh rendah banget oke oke bagus banget semuanya ketawa gitu ya jadi jadi famous lah guys gitu. jadi terkenal lah di di tahun 2018 waktu itu gitu. Cuma anak dia di era dia tuh ada adop premiere kalau kita oh. masih pakai Windows maker. Windows video mana ada anjing movie maker, orang oh, movie maker, gua SMP Otok pakai maker, fifa video anjing, fifa video, video masih berdi, ini Windows video maker yang movie maker anjing gua, apa OSnya masih XP anjir, lapangan hijau lo tau nggak? Iya. nggak <laughs> nggak <laughs> tahu, ah baran masih biru itu, dari situ lalu mulai wah mendalami video editing, iya gitu, jadi kayak sekarang, Jadi uh, pas masa SMK ya. Biasa aja sih gue Gue so, tuh SMK, SMK apa? malah Hah? SMK apa? TKJ uh, apa tuh? Teknik komputer dan jaringan oh, okay. SMK mau gue malah gak bersosialisasi Gue tau cewek-cewek <laughs> di SMK gue Cuman tau kelas gue doang Karena? Gue uh, malu gitu oh, buat oh, lu Ngomong gak... sama cewek yang lain nah, Sekolah kelas kalau, lain Kalau lu naik kelas kan diganti-ganti? Waktu sekolah gue gak Satu tak Tiga tahun tuh sama Sama terus Iya gak bagus tuh ah, nah. Iya mungkin gitu doang jadi. Oh, gua masih lu, ganti -ganti lu, Kalau gue masih ganti-ganti Lu ada foto-foto lu lagi sekolah gak sih? Kalau di gue? <laughs> paling di Facebook sih, nih gue paling bawah nih tuh cewek siapa bawah. tuh? weh, hey. belum tau gue mau sombong cuman ini paptetnya siapa tuh Cok? coblok <laughs> nah ini nih, foto pertama gue di Facebook aja ini gue mana? Uset iya tuh punggung lu <laughs> hebat kan gua. Tau tau nah, gua. lu, tau banget nah lu tau coba tebak yang mana, mana gua tuh? itu kan tuh, ijo-ijo <laughs> gak, gak salah ya sama Kaya ini kamera juga udah digital Cok lu ini, ini mana gue kayaknya Boken? kamera Boken. Nah, ini dia. Atuh. Nah, nah, ini gue nih. Teman-teman SMA gue nih lagi acara apa ya? Oh, Soren Sorendro. Di jalan berarti. Enggak, lagi ngumpul di oh, jalan. Oh, kan Soren jaro sorendro. Ade nah, gue nih. Maneh. Mana? Ini. Tuh. Ya ampun pakai gelang ya kan gila ini pikselnya laptop. Keren masif anjing. Oh, <laughs> <laughs> Jangan menyuruh. <mengira, laughs> gitu. Wah, nah ini nih zaman-zaman gue kayak ngeband-ngeband -nge lah. Nih, gue belajar gitar di sini nih. Oh, itu tuh yang belakang sound system ya. Goblok. <laughs> <laughs> Sabar nggak kelihatan. Nah, ini gua nih. Gitar gua yang sekarang. Oh iya ya. Ini gitar gue dapet gara-gara nabung. Soalnya kan tabung apa duit jajan gua kan buat hmm. makan kan. Tapi gua bawa bekal. Jadi duit jajannya itu gue simpen terus. Ini dua juta kalau gak salah. sampai 2 juta. Wi lah juta. juta. Lu dulu. Tuh sekolah, sekolah jajan berapa? 1 hari sekolah. 50. <tuh> <tuh> gue cepat ngento, gue cepat demi Allah Rasulullah, <laughs> Wah sorry nih guys, bukan nyata nih mas. Sorry banget, serius serius dua ribu ya. Gue gue termasuk yang sebenarnya uang jajannya gue kecil di sekolah gue. Ya sekolah gue emang lebih ya, banyak. Gue tahu al ajar, gue tahu al ya. ajarnya gimana. Jadi gue makan dua puluh lima ribu, sisanya tabung. Nah ini gue kalau <sukur> satu, kalau ngeliatnya itu, aduh ngapain gue? Widi celupin enggak dicelupin, ya? gak dicelupin oh ini blok. ini ngecas enggak ngecas enggak <laughs> ada dulu kita gak ada yang gitu-gitu cowok nah model zaman dulu tuh cewek-cewek rambutnya kayak gini imo gitu dan kayak inspirasi sama Widi Perra gua ada ini kelas 2 gua ganteng banget gua dulu katanya nih ya waktu kelas 1 gua denger-dengar gosip katanya cewek-cewek pada demen gua tai bacot anjing gua duduk di belakang gua cool gitu kan diam gak ada teman oh, kan sok oh, banget <laughs> terus gini <So>. pas pikir <laughs> aja guru mikir dulu. Kenapa gini. aku tidak bisa bergerak? <laughs> gua di sini kan SMP gua yang dulu Alazar juga. Yeah. Banyak teman-teman, dikit teman-teman gua yang akhirnya ke Alazar gua yang sekarang ini Saya yeah. cuma 7 atau 10 orang lah maksimal. Gua lupa. Nah, gua termasuk di kelas yang nggak ada teman dari gua yang dulu. Mm -hmm. Jadi gua sendiri. Jadi gua nggak kenal siapa-siapa kan ya. Udah dia kayak cool gitu kan. Kenalan, kenalan, kenalan cuman ya, dia. Nah, katanya waktu itu tuh pada demen. Katanya naksir ih gila cool habis gitu ya dia gitu kan. Lo gua lihat muka gua yang demen. Oh banget Tapi masalahnya bro Bener ternyata Setelah berjalan satu tahun Ini kelas 10 ya Kelas 1 SMA Ya udah mulai dekat Udah mulai ketawa-ketawa Bercanda sama cowok sama cewek Katanya dia pada ilfil Gara-gara di situ Candaan lu enggak asik? Bukan bukan Karena ketawa gue katanya terlalu terbang Emang ya? Iya ya Wah Cowok cool ini tuh, wah oh, ternyata jenaka <laughs> gitu, kan. Gak jenaka, freak Akhirnya pada, ya eh, yaudahlah jadi temen aja gitu Seru juga, cuman ya enggak suka Padahal cewek-ceweknya cakep sebenarnya. Oh. Sial, Itu yang gue nyeselin juga ya, salah satunya ya Tau gitu gue sejaman yang gue gak akan ketawa <laughs> Tetap stay cool gitu ya? Tetap stay cool, wah becanda kan? Tentu ketawa cool, Tentu cool. ketawa cool Itu <laughs> <laughs> <Cool. laughs> <laughs> <tuknya> kan gak bisa gue, anjing. Nah, ini nih nih, nih. Nah, ini zaman gua SMA nih, wow oh, cewek cewek katanya sih cakep-cakep Ini gua by the way Lu badut jangan-jangan lu makanya dideketin cewek-cewek kan Gua waktu SMP juga gitu sih Kaget coba beneran Karena ya. gua jelek tapi gua lucu gitu <laughs> gua main bola gue dulu tuh Mana gue? ya? Oh ini Hmm <laughs> Aduh ini ada foto-foto Aif doang sih ini ya Ini jawab. apalagi liburan sama anak-anak SMA Tuh kan, foto -foto. lu tuh caper, lu gak diajak, tapi mau foto-foto Lu justru, ayo foto mana yang lucu-lucu Nah, ini nih, lu sabar nih, lu liat dia ya? Widih, oh. asik, asik itu Sasuke, Kucu -kucu Sasuke banget rambut gue yes. Aduh, jelek banget gue ya Gitu doang sih, kalau kehidupan gue ya al mana sih? al pusat Wah, oh, anjing tuh musuh gue tuh, anjing Apaan apa? lajar pusat, aja lah, tau sekolah lu banget